Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di channelnya penghasil saldo e-wallet Nah pada video kali ini seperti biasa admin akan share sebuah aplikasi penghasil uang ataupun penghasil saldo dana secara gratis Nah buat teman-teman yang tertarik nantinya silakan aja teman-teman garap nih aplikasi ini karena sudah terbukti membayar dan untuk bukti penarikannya ataupun untuk, untuk bukti pembayaran dari aplikasi ini sudah kalian bisa lihat di awal video tadi dan fake aplikasi ini masih tetap membayar real gratisan cuma modal HP dan kuota aja nah oke okay, teman-teman enggak usah berlama-lama nah buat teman-teman yang baru menemukan channel ini yuk dukung terus kami agar kami bersemangat untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semua dengan cara subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nantinya kalian tidak ketinggalan Apabila ada video-video terbaru dari kami. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Oke teman ketika kalian sudah mengklik link yang ada di deskripsi video untuk link download aplikasinya ataupun untuk link pendaftarannya sudah kami lapirkan di deskripsi video ini Nah buat teman-teman nantinya yang tertarik silahkan aja klik ya Lalu ketika nanti kalian sudah mengklik link tersebut maka nanti teman-temanku semua akan diarahkan langsung ke halaman seperti ini Dan di sini untuk mendownload aplikasinya teman-teman bisa langsung klik di bagian disini Ada ada menu unduh teman-teman langsung klik aja ya nanti akan muncul halaman seperti ini lalu teman-teman langsung unduh secara manual dan ketika kalian sudah berhasil mengunduh aplikasinya lalu teman-teman langsung install secara manual aplikasinya Nah jadi ketika kalian sudah menginstal aplikasinya lalu teman-teman buka aja aplikasinya Nah oke okay, teman, ketika kalian baru saja membuka aplikasinya, teman-teman disuruh untuk mendaftar terlebih dahulu. Nah untuk cara daftarnya, di sini teman-teman bisa menggunakan tiga metode. Ya kalian bisa uh, login melalui Facebook, nomor HP, dan Google teman-teman. Silahkan langsung saja teman-teman langsung login aja terserah. Di sini kita coba login melalui akun Google. Oke okay, teman-teman ketika kalian sudah berhasil Mendaftar dengan akun Gmail Ataupun akun Facebook Nanti teman-teman akan langsung mendapatkan saldo bonus Yaitu puluh 20000 poin teman-teman Nah untuk 20.000 poin ini setara dengan 2000 rupiah nanti teman-teman bisa langsung coba untuk melakukan penarikan seribu rupiah dari aplikasi ini dan untuk cara membereskan misinya yang pertama teman-teman bisa langsung cek in harian nih setiap hari untuk mendapatkan pundi-pundi koin -pundi tambahan jadi teman-teman fokus ya yang namanya mencari pundi-pundi koin. Lalu semakin banyak poin-poin yang kalian kumpulkan nantinya, semakin banyak juga uang ataupun saldo dana yang teman-teman bisa tarik nantinya. Dan, dan untuk cara cek in hariannya kalian bisa klik di bagian yang saya tandai. Dan untuk hari pertama kalian dapat 100 poin Hari kedua 200 poin sampai hari ketujuh nanti mendapatkan 500 poin Jadi kalian bisa lakukan ini setiap hari untuk mendapatkan koin-koin tambahannya guys ya Lanjut untuk misi selanjutnya Buat teman-teman yang tidak keberatan bisa kalian masukkan kode undangan nih Kode undangan orang lain atau kode undangan yang telah kami lampirkan di deskripsi video ini, nanti teman-teman bisa langsung klik aja di bagian input yang berada di sini. Lalu, silahkan masukkan kode undangan yang telah teman-teman lihat di kolom komentar, ataupun di deskripsi, ataupun punya orang lain. Kemudian, ketika kalian sudah mengisinya di sini, lalu teman-teman langsung klik di bagian don yang berada di sini untuk mengklaim poinnya. Jadi sabar itu. Lanjut di sini kalian juga bisa menonton video. Nanti teman-teman itu mendapat poin tambahan nih, 300 poin ya. Kalian bisa tonton. Jadi setiap kali kalian menonton video, nanti teman-teman mendapatkan 300 poin. Kalian bisa klik di bagian watch untuk menonton video iklan. Dan jarak masing-masing iklan yang bisa kalian tonton itu berdurasi 4 menit. Ketika nanti kalian sudah berhasil menonton iklan di sini, nanti kalian bisa lagi nonton iklan setelah 4 menit uh, jaraknya, ya guys. Ya, jadi seperti itu. Dan untuk misi selanjutnya, kalian bisa mengunduh aplikasi-aplikasi yang berada di sini. Nanti kalian mendapatkan pundi-pundi poin tambahan. Di sini ada beberapa aplikasi nih yang bisa teman-teman unduh atau teman-teman install Lalu nanti teman-teman lalu teman-teman nanti mendapatkan pundi-pundi poin tambahan nih. Misalnya kalian coba ingin uh, install atau unduh aplikasi video. Dan di sini teman-teman tinggal bi bisa baca aja untuk langkah-langkah untuk mendapatkan poin-poinnya. Yang pertama unduh aplikasinya, yang kedua buka aplikasi ini, yang ketiga daftar Aplikasi ini selama dua menit yang keempat kalian menerima poin 500. Kalian bisa klik di menu download untuk mendownload aplikasinya. Silahkan kalian bereskan aja untuk mendownload aplikasinya sesuai langkah-langkah di sini teman-teman. Silahkan kalian ikuti aja langkah-langkah yang telah kita lihat di bagian ini. Jadi di sini banyak ya aplikasi-aplikasi yang bisa teman-teman download nanti teman-teman mendapatkan -teman pundi-pundi poin tambahan. Nah lanjut sini kalian bisa undang teman nih di bagian invite friend to get ini ya kita bisa klik nanti kalian mendapatkan saldo 10.000 rupiah apabila kalian berhasil mengundang orang dan apabila kalian berhasil mengajak teman. Dan untuk cara undang temannya kalian bisa klik di bagian undang dan menghasilkan uang. Dan disini nanti kalian mendapatkan tampilan seperti ini Lalu teman-teman langsung klik aja bagian copy link Dan secara otomatis link tautan undangan kalian sudah tersalin Dan udah bisa kalian sebarkan ke teman kalian melalui whatsapp, facebook, ataupun ke grup-grup penghasil uang Atau kalian bisa langsung klik di bagian logo-logo whatsapp sosial media di sini. Nanti teman-teman langsung diarahkan ke sosial media kalian untuk mengirim link tautan undangan kalian dan apabila nanti kalian berada di peringkat atas nanti teman-teman mendapatkan poin tambahan nih Nah ini adalah beberapa peringkat teratas pada bulan ini teman-teman Dan setiap bulannya akan diperbarui lagi teman-teman dan di sini ada peringkat satu, peringkat dua ini mendapatkan poin tambahan karena mereka sudah melakukan undang teman terbanyak teman-teman. Dan untuk peringkat pertama jatuh kepada ini teman-teman dia telah mengundang sebanyak 172 orang pada bulan kemarin. Jadi kalian bisa undang teman sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan peringkat teratas Lalu nanti teman-teman mendapatkan bonus poin dari aplikasi ini Dan untuk cara melakukan penarikan ketika nanti saldo kalian sudah banyak nih Kalian bisa withdraw nih teman-teman Minimal penarikannya yaitu 1000 rupiah. Kalian bisa klik di bagian withdraw Ya teman-teman silahkan klik withdraw nantinya Dan kita tadi dapat uh, poin 20 ribu ya Untuk pengguna baru dapat poin Rp ribu setara dengan 2000 ribu Dan kalian bisa coba untuk melakukan penarikan seribu rupiah Dan maksimal 10 ribu Dan sebelum kita mencoba melakukan penarikan Teman-teman wajib sekali untuk memasukkan atau mengaitkan dulu akun dana kalian Di bagian modif akun ini Silahkan teman-teman klik aja Lalu untuk bagian akun masukkan nomor dana kalian yang terdaftar pada aplikasi dana nah misalnya seperti ini lalu teman-teman jangan lupa klik menu save ini untuk menyimpan nomor dana yang telah kalian kaitkan agar nantinya penarikan kalian diproses dan masuk ke dana kalian jadi seperti itu teman-teman dan apakah aplikasi ini sudah terbukti membayar ya sudah terbukti membayar ya guys ya Oke okay, teman ini adalah bukti penarikan Riwayat penarikan dari Aplikasi Fitmat yang tadi Ini barulah saja Melakukan penarikan 10.000 ribu Pada tanggal 7 nih teman-teman Bulan Desember ya Dan ini menarik 10.000 semua Dan ini udah masuk Ke dana ya guys -nya. Jadi aplikasi Fitmat ini Masih membayar Nah, buat teman-teman yang masih tidak kesabaran, kenapa sih saya sudah WD, Bang? Tapi, kenapa saldo dananya belum masuk ke aplikasi Dana saya? Padahal saya sudah menunggu seminggu, dan kalian ingat juga, kalau kalian pernah menuyul di dalam aplikasi ini, pasti nanti penarikan kita tidak akan diproses, dan ada juga aturan penarikan di sini kalian bisa melakukan penarikan cuma satu kali sehari teman-teman dan untuk proses penarikannya itu kalian tunggu 1-7 hari kerja Nah jadi seperti itu Dan aplikasi ini real gratisan ya guys ya Jika kalian minat silakan. Jika tidak ya eh, gak apa-apa itu kembali ke diri kalian masing-masing Oke cukup sekian dulu informasi yang bisa mimin berikan Semoga video ini bermanfaat Untuk link aplikasinya sudah kami lampirkan di deskripsi Untuk kalian klik dan lalu kalian download aplikasinya Oke semoga video ini membantu untuk teman Teman-teman semua, oke. Jika ada kata-kata yang salah dari mimin, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.